Wadidaw Apaan nih guys Wih wow, Ada mainan nih guys Wih mantul sekali Wadidaw Macam-macam mainan apaan nih guys Warna-warni guys Lihat ini guys Wih nampaknya mainan Mainan pasar-pasaran nih guys Wih didi didi didi. Wow, kita langsung ambilin aja satu persatunya guys. Mulai dari yang di sini, guys, warna-warni seperti ini. Mantap sekali, guys. Ih, kita ambil yang ini dulu, guys. Wow, ternyata ini adalah mainan coklat, guys. Wow, warnanya coklat. Berarti ini mainan coklat, guys. Wih didi didi didi. Mantul sekali, guys. Langsung kita kumpulkan di sini dulu ya, guys. Wih, lihat ini. Wow. Mantap. Wih, langsung kita ambil lagi, guys. Kita ambil yang warna biru ini, guys. Wih, deh-deh. Wow, ini ternyata panci, guys. Panci warna biru. Kita kumpulkan di sini, guys. Wow, mantul. Wow, kita langsung mengambil yang ini lagi, guys. Yang warna kuning putih ini apa nih, guys? Wow, ternyata ini magicom. Mainan magicom buat menanak nasi, guys. Wih, mantap. Wih, kita tutup dan kita kumpulkan di sini ya guys Wih, mantul sekali Wadidaw Kita langsung ambil lagi yang warna kuning, warna-warni ini guys Wow, ternyata ini adalah mainan pizza guys Wih, mantul sekali Sepertinya lezat nih guys Tapi ini mainan <gifat> Oke, nggak apa-apa, kita kumpulkan Wih, kita langsung ambil lagi yang warna kuning ini guys Apaan nih? Wow ternyata ini adalah kompor guys, kompor warna kuning mantul sekali guys, wah wow. ihihih, kumpulkan di sini guys, kita langsung ambil lagi let's go, wow ada yang warna hijau ini apa nih guys, wadidaw ternyata ini adalah mesin dispenser guys, water dispenser, mantap warna hijau guys, wih perlengkapan rumah ini guys, wih kita langsung ambil lagi ya guys yang ini guys wadidaw ternyata ini adalah es krim warna pink guys. Wow, sepertinya enak sekali guys. Kita langsung kumpulkan di sini ya guys. wadidaw lanjut kita mengambil apa ini guys? Wow, ternyata ini adalah gelas minuman jeruk guys. Wih, mantul. Kita kumpulkan di sini guys. Wow, udah dapat banyak sekali nih guys. Didi di kita lanjut mengambil yang ini warna biru ini Apa ini guys Wow ternyata ini adalah kulkas guys Wadidaw Mantap sekali Warna biru guys Gak apa-apa kita kumpulkan di sini guys Wow mantul Kita langsung ambil yang ini Wow ada tulisannya M Berarti ini adalah McDonald guys Lihat ini guys Wadidaw Ini adalah french fries Warna kuning kita kumpulkan wow. Oke guys lanjut lagi Wow ini adalah roti bakar guys Warnanya adalah coklat Wow roti bakar enak sekali Kalau dimakan nih guys Oke guys kita kumpulkan Wadidaw Kita ambil yang ini guys Apa nih warna pink Wow ternyata ini adalah mainan gunting teman-teman mantap wajidnya kita kumpulkan di sini ya guys Wih kita langsung ambil lagi ya oke okay. Wow apa ini warna merah Wow ternyata ini adalah koper guys Wow koper buat tempat baju dan juga uang guys Wih mantul sekali guys warnanya merah Oke okay, kita kumpulkan lala la la kita ambil ini guys Wow ada dua mainan Lego guys Wih, yang satu warna merah, yang satu warna kuning, helmnya, guys. Lihat ini, guys. Wih, mantul sekali, ya. Wih, kita kumpulkan di sini, ya, teman-teman. Wih, -teman. di di di di di. Wow, ada mainan Lego juga. Wow, mantul sekali. Kita langsung ambil yang ini, guys. Wow, apa ini, guys? Warna hijau kuning, guys. Wow, ternyata ini adalah mainan komputer air, guys. Wih, di dalamnya ada airnya, nih, guys. Lihat ini. Wih, ada juga bebek sama bulannya, kecil guys. Coba kita mainkan ya, guys. Tuh, guys, wih, bisa pada terbang gitu ya, guys. Lihat ini, guys! Wah, mantul sekali, guys. Oke dah, kita kumpulkan, guys. Taruh sini ya, guys. Wih, mantap sekali. Wih, ini yang terakhir gede sekali. Apa nih, guys? Wow, ternyata ini adalah mainan istana-istanaan, guys. Wih, kita coba buka kuncinya ya, guys. Wih, di, di, di, di, Wow, kita lihat, kita buka ya, guys. Kira-kira ada apa di dalamnya ya, guys? Wih, di, di, di, wow, susah nih, guys. Wih, di, di, di, wow, kita buka, guys. Wah, di, Wih, full mainan nih, guys. Wow, apaan nih? Wow, mainan ada mejanya, guys. Wih, ada juga ini. Apaan nih? Wow, tempat tidur. Wih, ini ada juga apa nih, guys? Oh, ada kursinya nih, guys. Mantul sekali, guys. Warna biru kursinya, guys. Wih, di di di di di. Kita kumpulkan di sini dulu ya. Wih. di di di di di di. Mantul sekali. Tanti, kita ambil lagi. Wow, ada kursinya lagi nih, guys. Wih, kita bongkar semua isi rumahnya, guys. Wih, ada juga meja tipinya nih, guys. Wow, mantul sekali nih. Lih, wow, ada WC-nya nih, guys. Oke, enggak apa-apa, kita kumpulkan di sini, guys. Kita ambil lagi. Wow, ada kursinya lagi, guys. Mantul. Wididau. Apaan nih? Wow, ini meja, guys. Mantul sekali, guys. Wih, ada juga meja rias, guys. Lihat ini. Wididau. Mantap. Wih, ada apa nih? Wow, nggak tahu nih apa nih. Wow, mantul sekali, guys. Mantap. Wididau. Asik. Oke. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Karena hasil buruan kita sangatlah banyak nih, ya, teman-teman. Lihat ini. Wow. Mantul-marn, kentul-kentul, guys. Wih, mantul. Dididididididididididii.